Oh. ya ya kelanjutannya 42 tuh kan ini sudah hampir seperti AC mobil saja berembun tuh berembun es pipanya ini dinginnya tuh berembun es ini karena kepercayaan peminat AC elektrik terus saya kembangkan terus ini hasilan terbaik hampir setengahnya dinginnya dari AC mobil dengan daya 250 watt sudah mantap ini dinginnya. Uh sudah kayak AC freeze AC freona aja bos uh. Ini panjangnya masih kecil. Oh uh, mantap. Kalau saya cek di Book dinginnya bisa. Mus berapa dingin ya derajat ini hmm, Saya cek ini di sini nih. Soalnya di pipa luar aja udah dingin banget ini. Oh, berapa derajat itu gini Wah, oh, aduh nih mantep ini hasil kaya terbaik ini menggunakan epa besar. Uh, berembun air es. Eh. Mantap sekali 12 dinginnya Gue oh, turun lagi Selok mau tarik Ini pipa EPAP Reon saya rubah Buat AC elektrik Sangat mantap Dinginnya Makin seger daya kecil Wah ini ini benar karena banyak kepercayaan yang beli AC elektrik Mungkin namanya saya kembangkan lagi Ini menurut saya paling dingin Menggunakan EPAP Reon Tapi menggunakan air AC elektrik Sudah mantap menurut saya ini dinginnya mudah-mudahan yang beli ini membuat saya inovasi terus ini menurut saya udah paling dingin soalnya, Aduh udah mantap ini, wah dibok ini udah kerasa dingin banget ini tinggal dibuang saja dinginnya merah putih karya indonesia, wah ini masih dingin bos Udah hampir sama dengan AC mobil freon, Ih gak kuat ya Hasilnya dijamin dingin Ini cuma dari 250 gara-gara pakai PAP ini Bisa dingin banget ya Itu juga aneh nih yang buatnya ini Karena orang, banyak peminatnya cari yang Simple ini jadi sampai membuat es begin, evaporasi begin, tuh berair. Wuh mantap banget. Wow, serap banget. Suara kipasnya halus. Wih mantap. Kanan kiri ada, oke. Tidak ada. Wah ini mah abang yang yang ngasih uang cash di WA ini. Wah, nggak bang Wang. Kira, kira saya kurang dinginnya 150 w Nanti pakai pop ini tambah, tambah lebih dingin. Banyak kasih ya. Waduh, benar-benar mantep ini mah. Gak sampai dingin sih begini mah. Aduh, stabilnya sih eh, gitu ya eh. di 100 plus 15. Dinginnya. Huh. Ini mah pasti banyak yang beli nih yang minat, saya yakin kalau pakai vape, pakai pap AC elektrik, dinginnya lumayan bos. Wah, saya pengen lebih dingin lagi nih kayaknya nih. Lebih uh, mantap soalnya. Udah pakai air, perawatannya cuma air ya saja gitu. Simple, kayaknya irit, dinginnya mantap. Waduh. Kita elektrik bisa dimodifikasi pakai vape ternyata ini inilah hasil kaya kering 100% full dingin, asli, ini dingin sekali, radiator, air mantap, ini, kataan saya, kalau di ini, dingin ini. Ini sebut saya sebut nih AC elektrik laut namanya Gingit banget berembun tuh emang daya 250 watt bisa diinginkan ruangan wah ini cocok nih buat sedan nih sedan truk kino daya 250 watt aja udah dingin begini apalagi saya bikin yang 3 setengah atas setengah watt nih bisa terus ah mau bikin yang lebih mantap seimbang dengan AC peon Jadi yang bisa perawatannya cuma air saja. Tidak perlu manggil montir-montir lagi perawatannya. Nah ini besi satu lagi nih. Ini bisa digantung, bisa dibentuk, buat di Hino atau truk Hino tuh bisa digantung di atas atau kalau di kijang, di kolong, di bawah, posisinya besi satu lagi neman tuh. Nah, ini besi satunya lagi buat di ini bos. Tu ada baut, ini baut ini, baut ini buat gantungan yang tengah. Wah mantap ya Ma. Siku-sikunya, udah ada. Ininya bisa di geser ke sana, ke sini, beginiin. Wah mantap ini mah, rencangannya jadi universal, jadi bisa kemana-mana mobil, semua jenis mobil masuk. Wah ini, wah lumayan bro dinginnya. Bubun, itu kayak AC prewana aja bubun, bubun air es tuh selang-selang Tepatnya -selang. pun, oh. wow, Mantap nih bos, ya pasti dingin ini mah nggak mungkin gak dingin, stabil, wow dinginnya stabil, ini stabil banget, ini stabil. Nah, ini buat air yang saya tutup Ini air dinginnya nih. Air dinginnya untuk berembun tuh. Nah, ini embun panas radiator. Ini mantep. Sudah bos ya, itu aja. Simple Ini saya tandain air ini buat radiator. Dua ini satu dua. Saja. Kabel ini buat kipas. Radiator Dua. Masangnya cuma ini kabel DC Sudah itu aja dari ribet Masangannya simple Oke terima kasih atas kepercayaannya Yang beli di AC elektrik di WA Dengan uang cash Ini jadi saya modalnya pun tidak terlalu berat Karena anda bayar cash Jadi saya Anda mempercayai saya Saya pun makin terinovasi Untuk hasil yang terbaik pembuatan es elektrik daya kecil terima kasih untuk yang sudah beli ke saya sekali lagi saya berterima kasih banget ini jadi perkembangannya makin mantap jadi 100% hasilnya bikin senang sekali ini Terima kasih ya untuk ini, hmm, Papa siapa ini yang di YNTT. Wah semoga berempat ini Pak. Ini benar nih. kira, -kira saya nggak dingin, daya kecil ini ternyata dingin. Yang bagus aja ini hasilnya. Ya sip. Agak lama ya maklum pak Saya rakyat sendiri Belum punya personil Yang mesin AC yang itu juga belum saya sempat bikin Karena saya mau upload dulu nih AC yang terbaiknya nih Menurut saya Hasil terbaik hmm, Menggunakan evaporator Reon Wah mantul cek Salam sukses buat kreatif Anak, -anak konser Indonesia Kalau bisa modalin sama pemerintah